Mas atas kesempatannya Saya akan izin share screen terlebih dahulu ya Iya Mas silahkan Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi waktu Saudi Dan selamat siang waktu Indonesia Rekan-rekan semua Dan yang terhormat juga ya Kepada alumni KPPM Terutama Mas Rama Yang sudah salah satu um, Alumni yang membantu saya yang welcoming saya pada saat itu di sini ya, Desember 2021. Terima kasih Mas Rama. Dan alumni-alumni yang lain yang tidak bisa kita sebutkan, teman-teman um, yang tadi mau, ya udah keterima ya, kemarin. Alhamdulillah, selamat datang. Dan mungkin ini akan insight, insight baru juga. Dan tentunya teman-teman yang ingin melanjutkan di studi di UPM ya, Semoga informasi yang kita berikan saya dan Mas Huda bermanfaat dan memudahkan teman-teman untuk berproses di daripada aplikasi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan start um, studi abroad di KPU PM ya. Bagaimana um, registration dan kenapa penting studi abroadnya nya gitu ya. Dan terima kasih juga kepada belajar berbagi sudah mengundang kami untuk menjelaskan ini. It's an honor for us tentunya untuk menjelaskan atau mempromosikan KPUPM itu sendiri. Disclaimer, sebelum kita masuk banget, um, Profesor-profesor di sini terutama di Petroleum Engineering itu sangat nge-push ya untuk teman-teman di Indonesia khususnya untuk mendaftar di KPUPM karena um, sangat dicari mahasiswa Indonesia dan sangat disukai. Kenapanya kita lihat nanti ya. Oke, okay, um, online kita hari ini sederhana teman-teman. Saya akan beranjak dari pentingnya uh, studio abroad atau studi keluar negeri ya. Setelah itu, um, kenapa KFUPM menjadi pilar terpenting di terutama di petroleum dan minerals dan engineering lainnya. Dan kalau kita harus ke KFUPM dan bagaimana caranya uh, sampai tips dan trik rahasia gitu ya di sini rahasia kunci sukses untuk kita uh, berhasil mendapatkan admission letter ya background saya sudah dijelaskan tadi sama Mas Ripto terima kasih Mas uh, saya S1 di Pertamina University atau Universitas Pertamina di Jakarta uh, di teknik perminyakan tentunya. sekarang uh, setelah beberapa waktu magang gitu ya di Pertamina terus jadi asdos di Pertamina. Uh, Alhamdulillah ketika kita di sini diterima gitu ya di KPPM dengan S2 Master of Science in Petroleum Engineering. Dan sebelum saya berangkat ke sini saya ikutan um, proyekkan gitu sama dosen. Dan sama salah satu pendiri JMG uh, Global Energy yang insya Allah ya, bermanfaat. Sekarang saya jadi riset NCA atau teaching assistant di KUVM. Um, jadi penelitian juga di sebelah kanan foto saya bersama mesin uh, nano-indutation hisetron tentang mechanical properties. Dan di sini juga kita perlu mengajar undergraduate teacher ya sebagai teacher, assistant teacher, um, Profesor Nah, um, menarik teman-teman bagaimana kita mesti menggali kenapa pentingnya studi abroad gitu ya. Nah, saya ini pertanyaan sangat menggelitik ketika um, kita ingin studi abroad atau studi ke luar negeri. Pernah nggak pernah sih kita tuh berpikir bahwa kita ingin studi ke luar negeri? Gitu. Di dalam kehidupan kita pernah nggak sekali saja kita mikirin atau membayangkan bagaimana pengalaman berkuliah di luar negeri. Well, most of the people do think yeah. about it. Yes, yes, Mas Mustafa. But few of them actually do it, right? Jadi semua orang tuh most probably berpikir tentang hal itu. Wah, enak ya studi di luar negeri gitu. Berpikirnya ada gitu. Tapi yang benar-benar melakukannya, yang benar-benar apply, sangat-sangat gitu. sedikit, sehingga bagaimana bisa terjaring oleh sistem universitas apply aja enggak gitu ya. Nah, gimana dengan teman-teman sekalian? Ya? Saya yakin teman-teman udah uh, berpikir untuk ke luar negeri ya, dan jangan sampai uh, pikiran itu uh, tidak diaplikasikan. Ini adalah salah satu um, pentingnya highlight pentingnya kenapa kita studi luar negeri. Yang pertama itu personal growth karena kita berada di diverse uh, cultures gitu ya. Dan kita punya new friends, new circle of friends sehingga kita punya broadening broadening um, boring circle ya. Dan itu sebuah challenge juga bagi kita untuk beradaptasi. Bisa dilihat sebelah kanan um, Salah satu momen yang mengubah mindset saya adalah ketika saya ngobrol di Padang Pasir bersama Bapak-bapak ikatan ahli teknik perminyakan Indonesia Kingdom of Saudi Arabia. Di sini ada Bapak-bapak dari Aramco, PT Aramco Baker Hughes Service Company Islam Berji. Mereka memberikan insight-insight baru bagaimana um, khususnya di oil and gas industry itu running in the world sekarang gitu. Yang sebelumnya saya enggak dapatkan di Indonesia. Tentunya academic arrangement kita punya worldwide perspektif tentang major kita dan banyak banyak topik yang di sini bahkan disediakan oleh dosennya. gitu sebelum kita mengajukan tentang global concern karena KIPPM terutamanya Saudi itu pengen banget untuk top five um, akademik ya dan KIPPM adalah salah satu pilarnya dan untuk berkarir juga salah satu hal yang um, valuable, highly marketable kalau kita S2 di luar tuh akan distinguish from others. Gitu. Tentunya itu akan meningkatkan resume. Dan yang paling penting adalah koneksi ya, kata teman-teman tuh. Kalau kita mau kerja segala macam, yang penting itu adalah koneksi. Nah, di sini banyak banget uh, tersedia professional contacts overseas. Karena kita di sini deketan sama um, Aramco. Dan expose the new career options sehingga um, kita punya beberapa pilihan um, untuk bekerja di industri. Ini adalah salah satu uh, bridging aja teman-teman. kenapa Pak um, PM menjadi pilar gitu ya. Uh, ini adalah World Map Productions Indicator during COVID-19. Ingat COVID-19. Nah, apa yang ditulis oleh Mingkoda 2022 ini? Bahwa dibilangnya future oil and gas ini akan grow di empat tempat. North America, Latin America, Afrika dan Middle East. Nah, dia memprediksi bahwa walaupun di COVID-19 kemarin semua produksi turun hanya di North America yang naik dan ada beberapa di Middle East. Oil and gas bakal tetap grow. Nah, kenapa? di World Map Trading lebih statistik 2021 lihat tradingnya di 2021 masih sangat gencar gitu. Nah future oil and gas itu sesungguhnya oleh SPI dibilang Society of Petroleum Engineering bakal driven by geografi sekarang yaitu di Middle East dan Amerika. Kenapa oil and gas industry itu akan berdasarkan sangat berdasarkan dengan geografi dan resource driven. Kalau country-nya itu benar-benar punya research um, yang banyak tentang petroleum itself, maka dia research-nya dan opening industrial jobs-nya dan juga research integrated dan studinya itu bakalan buka dengan lebar. Salah satunya di Middle East. Dan Amerika juga. Karena Amerika punya unconventional shale. Ya. Tapi yang konvensional itu Kebanyakan di Middle East, di Oman, di Qatar, terutamanya di Saudi yang punya banyak cadangan. Nah, kita tahu bahwa more jobs around the world. But how do we get into it? Salah satu pintunya itu adalah studi abroad. Jadi salah satu pintunya itu adalah belajar di luar negeri atau kita juga punya jalan lain tentang experience. Jadi bisa kita punya experience 10-20 tahun sehingga kita punya nilai jual untuk company di luar negeri. Nah, oportunities ada dan bagaimana caranya. Ini adalah salah satu lagi world map upstream oil reserve. Kita lihat saja langsung di Saudi Arabia itu 200-an. 200 Dan Venezuela itu 300-an. Di sini saja kita lihat masih banyak gitu, reserve. Yang akan bisa diproduce oleh Saudi Arabia dan Venezuela ini banyak, tapi dia heavy oil, jadi agak susah produksinya. Dan Masya Allah, ya, berkah di Saudi Arabia ini. Resepnya banyak dan mudah diproduksi juga, sehingga murah gitu. Energi yang dihasilkan yang lain juga ada di Middle East, terutama kita lihat Kuwait, 100-an UAE, 97 hampir 100 Irak, dan Irak.